Kota Kuala Kapuas pagi ini hari Senin tanggal 23 Maret sangat sedih karena sekolah diliburkan dan juga para staf di dinas-dinas kantor juga diliburkan saya masuk kerja pada hari-hari ini nanti sampai tanggal 30 hanya berapa Para kasih, para kapit, dan sekretaris, serta para dinas, kecuali pelayanan umum seperti Puskesmas dan rumah sakit, tetap buka seperti biasa. Jadi, berbeda dengan hari biasanya, ini sudah pukul 7 pagi biasanya di kantor-kantor itu banyak kegiatan apel jadi hanya sebagian saya lihat di sini mungkin informasi tidak terlalu merata nah suasana suasana pagi hari di kota Kuala Kapuas Jakarta ada edaran dari Buatikapuas yang menyatakan bahwa hari ini orang pegawai libur.